Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dengan perintah tadi satu berita dan satu pembelaan yang berisi berita tentang bulan yang haram tidak boleh dilanggar, tempat yang haram tidak boleh dilanggar, juga memberikan faraj tafrij memberikan pembelaan. Farajallahu 'anil muslimina ma kanu min asy-syafaq. Allah memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin apa yang telah menimpa mereka dari asyafaq asyafaq adalah al-khawf wal-hadar kegelisahan mereka ketakutan mereka diberikan oleh Allah jalan keluar Tenang. kalian salah tapi apa yang mereka lakukan lebih salah lagi kalian keliru kalian karena kalian tidak tahu tetapi mereka sungguh lebih jahat lagi, lebih kubur lagi maka qabdat Rasulullah sallallahu al-air wal asirin. Baruslah itu Rasulullah sallallahu setelah turun ayat tadi mau ya, memegang dua tawanan tadi dan juga pampasan perangnya. Wa ba'atsa ilaihi Quraisyun fi fidain. Maka tiba-tiba datanglah utusan dari Quraisy membawa tebusan untuk menebus dua tawanan tadi yang bernama Utsman bin Abdullah dan al hakam bin Ka's. Bakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika utusan tadi datang membawa tebusan ingin menembus dua kawannya tadi yang ditawan Rasulullah menjawab mereka la hatta sahibana sungguh kami enggak akan serahkan dua tawanan ini pada kalian dengan tebusan berapapun hingga dua sahabat kami datang siapa yang dimaksud masih ingat. Saya terpisah saat ibnu Biwakal Rasulullah Taala dan Utbah ibnu Ghazwa Yang keduanya terpisah ketika mengejar untannya yang hilang. Maka Rasulullah SAW khawatir, jangan-jangan saat ibnu Biwakal dan Utbah dibunuh oleh mereka musyrikin, dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Itu kekhawatiran Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda kami nggak akan serahkan dua tawanan ini pada kalian dengan tembusan berapapun. Sampai dua sahabat kami kembali. عليهما, karena kami mengkhawatirkan kalian. Jangan-jangan kalian membunuh keduanya. صحيبيكم, kalau ternyata kalian membunuh mereka berdua, kami akan bunuh dua sahabat kalian ini. Ternyata kalau di masa Maka kemudian datanglah saat ibadah dan doa dalam keadaan selamat radhiyallahu taala anhuma fa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa maka Rasulullah pun menyerahkan dua tawanan tadi kepada orang-orang Quraisy atau utusan orang Quraisy dengan tebusan fa amal ibni kaisan fa aslama adapun dua tawanan tadi yang dilepas yang diserahkan dengan tebusan salah satunya hakam ibni kaisan masuk Islam fa wahasuna islamuhu maksud islam dan bagus islamnya waqama inda rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan tinggal bersama rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta kutila yauma bi'r tinggal bersama rasulullah sampai terbunuh beliau syahid di dalam perang bi'r ma'unah syahidan ada pun yang satunya yaitu Osman ibn amdillah falahiqa bimakkah dia kembali ke Mekkah, pama tabiha kafiran dan mati di sana dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Shurful qiblah Pembahasan selanjutnya adalah shurful qiblah Dipalingkannya arah kiblat ke Ka'bah yang tadinya ke itu Maqdis. Karena urut-urutannya adalah shurful qiblah lebih dulu maka disebutkan di sini. Tetapi karena kisah saja kita yang berikutnya nanti bagian ulkub masih berkait, maka sorok kiblat ilal Ka'bah hanya disinggung sedikit saja di sini dan kemudian kembali membahas tentang peperangan berikutnya. Yohal surifat kiblatu fi dikatakan bahwasanya dipalingkannya kiblat dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu di bulan sya'ban ala ra'fi samaniya ta'ashar syahran nah yaitu 18 bulan setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah di bulan sya'ban 18 bulan setelah lewat hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah berarti ketika roh hijrah 18 bulan kemudian turun perintah untuk memindahkan kiblat dari Baitul makhdis ke Ka'bah. dengan ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad nara taqalluba wajhika fis-samaa' falan yawalliyannaka qiblatan fal-hawallu wujuhakum shatral masjidil haram. Kata Allah, kami tahu berbolak-baliknya wajahmu ya Rasul, kepada Allah mengharapkan dipindahkannya kiblat. Maka kata Allah, fawallu wujuhakum syatr masjidil haram maka sekarang palingkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram maka sejak itu berubahlah kiblat kaum muslimin yang tadinya ke Baitul Maqdis berpindah kepada Kaabah غزوه بدر الكبرى perang Badr al-Kubra kemudian <tum> inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala bi Abi Sufyan ibn Harb muqbilan min asy Kemudian Rasulullah SAW mendengar kedatangan Abu Sufyan Ibn Harmoqbilan min syam datang dari Syam. Fi'iril liquraishin 'azimah, dalam pasukan dagang Quraisy yang sangat besar. Datang dari Syam dengan pasukan dagang Quraisy yang sangat besar. Fiha amwalun liquraish, yang pada mereka ada harta-harta milik orang Quraisy wa tijaratu dan juga barang-barang dagangan orang-orang Quraisy. Wa fiha 30 rajula min Quraisy aw 40 yang padanya ada 30 orang pasukan atau 40 orang. Minhum Makhramah ibn Naufal, di antaranya Makhramah ibn Naufal, Amr ibn Auf dan lain-lain. Fanadab muslimina ilaihim, maka kaum muslimin saling mendorong Mengajak untuk mencegat mereka. Wala hada gairu Quraisy pihah amwaluhum itu adalah pasukan dagang Quraisy yang pada mereka ada harta-harta mereka. Fakruju ilayha maka keluarlah kalian untuk mencegat mereka. La allah Yun Yunfilku muha. Semoga Allah swt memberikan harta itu kepada kalian. Khaanfilna azabulakan muhajirin. Divolimi oleh orang Quraisy, Tidak boleh membawa Harta sedikit pun ketika hijrah Sehingga Allah menjulukinya dalam Al-Quran Lilfuqara il muhajirin Bagi orang-orang fakir Dari kalangan muhajirin Artinya mereka berhak Untuk mengambil kembali Harta mereka yang ada di Quraisy, Sehingga mereka mencegat Pasukan-pasukan dagang Quraisy. Quraish Maka mereka pun saling Mendukung untuk mencegat Pasukan dagang Quraisy. Sebagian semangat, ini yani ringan bagi dia untuk perangkat. Sebagian agak berat. Kenapa agak berat? lam Rasulullah Karena mereka tidak mengira, mereka belum menduga bahwa Rasulullah SAW apakah akan mau berperang. Maka mereka agak gelisah. Apa mau Rasulullah SAW diajak untuk berperang? Abu Sufyan nada hina dana min al Hijaz Tetapi Abu Sufyan adalah seorang yang jeli. Apalagi dia membawa pasukan dagang dan memimpin pasukan dagang milik-milik orang-orang Quraisy dan mereka tahu keadaan bagaimana keadaan kaum Muslimin sehingga ketika dia datang dia selalu mengutus utusannya lebih dulu untuk melihat jalan-jalan yang akan dilewati. Inilah khanibrina azokumullah ya, Di antara kelebihan Nabi Sufyan Dalam urusan peperangan dan pertempuran Setiap dia berjalan Maka dia akan merencanakan jalan ke sini dan ke sana Maka diutus Satu dua orang Dengan kuda yang cepat ya, Untuk melihat keadaan ya, Aman atau tidak aman Khanibrina azokumullah Ketika dia datang dari Syam Menuju Mekah Hatta ashaba kabaran min baktir robban sampai kemudian utusan Abu Sufyan mendapatkan berita-berita di antara berita yang mereka dapatkan Inna Muhammad dan kahistan para ashabahu laka walaihirik Rasulohnya Muhammad dan kawan-kawan telah memberangkatkan pasukannya untuk menghalangimu dan untuk menyerangmu untuk merampas barang-barang dagangan kalian. Fahazza rahan dari orang tadi memperingatkan dari bahaya tadi. Pastakjarah Zamdam ibni Amr al Maka Busofyan mengutus seorang yang bernama Zamdam ibni Amr al Ghifari. Pergatuhilah Mekah. Zamdam diutus oleh Busofyan menuju Mekah. Wa amarahu an yaktiya Quraisyan fiyastanfiruhum ila amwalihim. Tugasnya adalah menyampaikan kepada orang-orang Quraish Berita tentang adanya serangan atau akan ada serangan dari kaum Muslimin. Fayyazanfiruhumilahamwalihim dan mengajak mereka untuk mengeluarkan seluruh pasukannya untuk membela harta mereka dan barang-barang dagangan mereka. Wa yubiruhum anna Muhammadan qad aradalah fi ashabi dan juga menghubarkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW pada aradalah sudah berjalan untuk mencegat mereka. Dan para sahabatnya. Pakaraja Dhamdham ibni Amr serinyaan ila Makkah. Maka berangkatlah Dhamdham ibni Amr serinyaan dengan segera ke Makkah. Alhamdulillah. Maka berarti dari Medinah berjalan pasukan Rasulullah dari Syam berjalan pasukan Abu Sufyan yang dijuluki dengan air pasukan dagang. Kalau air adalah pasukan dagang sedangkan daerah s.a.w. datang pasukan peperangan ini pasukan tempur ini syariah atau gozwa sedangkan Dom Dom berjalan ke Mekah lebih dulu dengan segera dengan kudanya yang cepat untuk mengajak orang-orang Mekah mengeluarkan pasukan perangnya maka keluarlah pasukan perang ada berapa pasukan berarti pasukan dagang pasukan perang kaum muslimi dan pasukan perang Korai. Ikut lima naazak. No sebelum kita lanjutkan kisah tentang masalah perang Beder di Mekah tiga hari sebelum Dom, -dom datang itu sudah ada yang bermimpi. Iaitu seorang wanita dari Bani Abdul Mutalib. Iaitu Atikah bintu Abdul Mutalib. Atikah bintu Abdul Mutalib. Qabla Qudum Dham Dham di Mekah di tiga. Sebelum datangnya yang tahu Amr tiga hari dia sudah bermimpi mimpi yang dikatakan azzaatha membikin dia gelisah dan takut. Faba'ah ila akhiha al maka Atikah menghabarkan mimpinya kepada saudaranya yaitu Abbas ibn Amr al tentunya ketika masih di sana ketika masih di Mekah sebelum masuk Islam. Abbas bin Abdul Mukarib. Fa maka berkatalah saudara perempuannya Atikah, "Ya akhi, wallahi laqad ra'aytu laylah ru'ya ab'atni." Wahai saudaraku sungguh, aku melihat tadi malam satu mimpi yang membuat aku takut. "Wa takhawaftu an yadkhula 'ala qaumika minha sharrun, dana khawatir akan menimpa kaummu kejelekan kejelekan." Wa musibah dan musibah Waktu ma'anni ma tapi simpanlah berita ini. Simpanlah berita tentang apa yang aku sampaikan kepadamu. Pakola laha maka berkata Abbas, Kalau begitu apa yang kamu mimpikan? Coba ceritakan. Alat ra'aitu aku melihat rakiban satu penunggang unta aqbal 'ala ba'irin lahu hatta waqafa abba. Satu penunggang kuda yang dia berjalan di atas penunggang unta maksud saya, berdiri di atas untanya, jadi duduk di atas untanya, berdiri di bukit sana. Kemudian menjerit dengan suara yang keras bi'ala saltih. Ala infiru Wahai para pengkhianat hendaklah kalian datang ke tempat-tempat mati kalian Tiga hari lagi Farannas tajma'u Aku lihat manusia berlari berkumpul kepadanya, kepada orang tadi. Tsumadakhala almasjid, kemudian orang tadi masuk ke masjid. Wanasi yattabi'unahu, ke masjid maksudnya ke Ka'bah. Kemudian manusia mengikutinya. Fabaynamahum haulahu matal bihi ba'irahu 'ala dhahril Ka'bah. Ketika mereka sudah berkumpul di sekitarnya, Tiba-tiba orang tadi sudah berdiri di atas kuda, di atas untanya, di atas kaabah. Kemudian menjerit lagi dengan suara yang sangat keras. Dengan kalimat yang sama. Ala lima wahai para pengkhianat. Wahai orang pelanggar janji. Hendaklah kalian datang di tempat-tempat mati kalian tiga hari lagi. Suma masa labihi biba'idihi ala rasi. Abi Qubes. Kemudian tiba-tiba orang di atas untanya tadi, tiba-tiba ada di atas kepala Abi Qubes. Pasarrah Habimis lihat. Kemudian menjerit lagi dengan suara yang keras dengan kalimat yang sama. Allah injiru yalhudara di masyarakat fitlah. Wahai para pengikar janji, wahai para pengkhianat, hendaklah kalian datang di tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Lemah kata Kemudian dia melempar sebongkah batu dan kemudian terus batu tadi turun ke bawah hatta asfal jabal sampai ketika jatuh di daerah bawah gunung air dia pecah dan kemudian menyebar ke seluruh rumah-rumah di rumah-rumah orang Quraisy semuanya terkena pecahan-pecahan batu tersebut. Ini mimpi, atikah Binti Abdul Muttalib Diberitakan kepada Abbas, Ibni Abdul Muttalib Maka berkata Abbas. Wallahi, inna ya. Sungguh ini mimpi yang memiliki makna. Wa antifaktumiha. Dan engkau, wahai asika, jangan beritakan mimpi ini pada siapapun. Semakar kemudian Abbas keluar. Dan menemui sahabatnya yang bernama Walid ibnu Utbah ibn Rabi'ah. Wakilnya sadiqkan dan itu adalah sahabatnya. Pada karohalahu was taktamahu iya. Diberitakan mimpi tadi. Aku mendengar dari atikah mimpi begini begini begini. Was taktamahu. Apa taktamahu? Tapi kamu jangan ceritakan. Jangan beritakan pada siapapun. Pada karohal Walid li abihi al bin Utsbah menyampaikan kepada bapaknya yaitu Utsbah bin Rabi'ah. Aku mendengar dari Abbas, mimpinya Afrika begini begini begini. Tapi jangan ceritakan siapa-siapa. Bapaknya menceritakan lagi kepada orang lain. Tapi jangan ceritakan pada siapa-siapa. Siapa-siapanya siapa menceritakan lagi kepada siapa-siapa? Jangan cerita pada siapa-siapa. Kana -siapa. bin Apa akibatnya? Fa fasyal haditsu Makkah hatta hadats bihi quraish biandiyatihha akhirnya tersebar berita mimpinya atikah di kalangan quraish sampai dibahas di majlis-majlisnya orang-orang quraish nadi-nadinya orang quraish, nadi quraish. andiya jam'u bentuk jamak dari nadi nadi adalah tempat-tempat berkumpulnya orang-orang quraish dibahas di sana mimpi tadi berkata abbas menceritakan fa gadautu liatuf bil bait pada satu hari atau pada hari itu aku Tawaf di baik di Ka'bah. Abu Jahal Ibn Hisham fi arah timur Qurais, sedangkan Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama beberapa orang dari kalangan Qurais. Qurudin yatahadzuna biru yang duduk-duduk sambil membicarakan tentang mimpinya yang Atika. Abu Jahal, ketika Abu Jahal melihat aku, dia berkata, Ya Abul Fadl, wahai Abul Fadl, Abul Fadl yang julukannya Abbas Sibtin Abdul Muttalib. Wahai Abal Fadul, kita tarik tanggung tawaf. Aku akan ambil ila-ina. Wahai Abal Fadul, kalau engkau selesai tawaf, kemarin. Kalau engkau selesai tawaf, ketika aku selesai, aku baru tuhan tak jelas tu maharhum. Aku pun mendatangi mereka hingga aku duduk bersama mereka. Pakaladi Abu Jahal. Maka berkata kepada Abu Jahal, "Ya, bani Abdil Muttalib, mata hadzah, hadzahat fiqum hadzihin nabi." Allah Nabiya, wahai anak turunan muthalib, kapan terjadinya pada kalian berita ini? Aku aku katakan, wahai kejadian apa, berita apa? Allah berpura-pura tidak tahu. Allah tilkar roya, Allah tiras asyikah? Berita tentang mimpi, mimpi yang dilihat oleh asyikah? Makhluk tuh emang atika minbiapa? kata Ya bni Abdul Muttalib. kata Abu Jahal Wahai anak anak Abdul Muttalib, amarati tum ayat nba rjalukum, hatta tatenba nisa'ukum. Wahai anak anaknya Abdul Muttalib, apakah kalian gak ridho kalian memberitakan tu laki-laki? Kenapa kau harus perempuan yang memberitakan? ini pelecehan dari Abu Jahal kepada beliau kepada Abbas dan turunan Abdul Muththalib. Wahai turunan Abdul Muththalib, apakah kalian tidak rida kalau yang berbicara, yang berikan berita itu adalah laki-laki? Kenapa hingga tatanabba nisa ukum? Hingga perempuan yang memberitakan pada kalian? Qad za'amta'ika fi ru'ya. Peroiaha anahu in fi ru'ya. memberitakan katanya dia bermimpi melihat seseorang kemudian menyatakan berangkatlah kalian ke tempat-tempat mati kalian tiga hari lagi. Panas, terus, dusuh, dikum, Kata Abu sungguh kami akan tunggu tiga hari. <tik> Kalau memang pada kalian ada kebenaran, pasti terjadi tiga hari lagi. yakun. <tik> Kalau ternyata setelah tiga hari nggak terjadi apapun, Naktub alaiyukum kitaban, sungguh kami akan tulis tentang kalian satu tulisan. Annakum akjabu ahli baitil Arab, sungguh kalian adalah terdusta-dusta ahli baitil Arab, terdusta-dusta orang-orang Quraisy. Demikian kataku jahil nantang. Mana? <ozone> <behavior> Kalau benar, aku akan tunggu tiga hari. <insanity> kalau memang terjadi maka pasti terjadi tetapi kalau tidak terjadi maka aku akan tulis dan kami semua akan menulis bahwa kalian adalah sedusta-dusta orang-orang Quraisy kalau Abbas berkata Abbas sungguh aku tidak menganggap besar ucapan Abu Jahal. Jahat hanya saja aku tetap berupaya untuk mendustakannya, aku gak dengar apa-apa aku gak tahu Bahkan aku ingkari enggak, atikah mimpi apapun akhirnya kami pun bubar maka ketika sore harinya tidak tersisa satu orang wanita pun dari turunan orang-orang Turunan Na'abil Mukalib, yang berarti saudaranya, semuanya datang kepada Atatni, Fakalat dan semuanya berkata: Akrotum lihader falsaf al khabir, apakah engkau mengiyakan kepada si fasik ini, orang jelek ini, Abu Jahal? Anyakfirjalikum, bahwa ini akan terjadi pada laki-laki kalian. Tolaqat tanawal nisa, wa antat tasma ummalam yakun apakah engkau mengiyakan dan kemudian engkau berkata bahwa beritanya dari para wanita engkau mendengar dari para wanita dan engkau tidak memiliki ghirah sama sekali ghairun maknanya ghirah engkau tidak memiliki kecemburuan sama sekali engkau tidak menentangnya apa yang engkau dengar aku katakan sungguh demi Allah aku sudah melakukannya dan yani aku sudah mengingkarinya. Tidak, aku tidak dengar, aku tidak tahu. Maka namin ilaihi min kabir. Tapi aku tidak menganggap besar ucapan Abu Jahal. Wa aymu Allah la ata'arradanna lahu fa in la Sungguh demi Allah. Wa aymu Allah maknanya wallahi. Wa aymu Allah la ata'arradanna aku pun akan menantangnya ada kalau dia mengulangi perbuatannya, aku akan cukupkan dia untuk kalian eh, nun yang pertama nunut tawqid nun yang kedua adalah untuk mukhaqabah eh, lakfiyanna kunnahu eh, begitu eh, jadi kami akan cukupkan kalian wahai para wanita dari dia, ini aku akan bela kalian dari Abu Jahal Bagaikan tujuan maka setiap hari mereka selalu mencari-cari. Tidak percaya, menentang, sombong, tapi hati tetap gelisah. Besoknya hari kedua mereka melihat ada apa apa. Hari ketiga mereka gelisah lagi mencari-cari ada apa ini. Pas hari ketiga, Abbas sambil memutar sebagaimana biasanya, dia melihat dia ya, keadaan di luar tentang mimpinya, atikah? waana hadidun dalam keadaan aku sedang puncak puncaknya marah, hadid keras ya, seperti besi kemarahannya. uraani minhu amrun an minhu sungguh aku dalam keadaan seakan akan kehilangan sesuatu perkara yang aku sangat ingin untuk mendapatkannya apa itu? seakan-akan kehilangan sesuatu yang aku ingin menemukannya ya aku berkeinginan mudah-mudahan benar terjadi pada mereka pada khawatul masjid Faraid itu, maka aku ke masjid tiba-tiba aku melihat dia melihat orang yang dibencinya yang dikatakan fasik ya. padahal belum masuk islam tapi sudah benci dengan akhlak bejatnya Abu Jahat. Ya. Allah, Inni amshi Demi Allah, aku berjalan di dekat Dia, dekat Abu Jahal. Ataarrahuh, aku sengaja ingin tahu Aku ingin kalau Dia berbicara sekali lagi, yang kemarin melecehkan Bani Abdul Muthalib. Kalau sekali lagi Dia bicara sungguh aku akan timpakan kepada dia kejelekan sesuai dengan janjinya kepada para wanita Bani Abdul Muttalib tadi demi Allah kalau dia berbicara sekali lagi aku akan bela kalian dari dia dan aku akan serang dia aku sengaja mendekat dan mendengar apa yang dibicarakan aku berkeinginan kalau dia ngomong sekali lagi aku akan timpakan kejelekan-kejelekan kepadanya dan aku akan serang dia Wakna rajulan khafi van hadid dal waj, hadid dal lisan, hadid dal Dan dia adalah seorang yang kesemuanya ringan, bukan orang yang besar. Tetapi dalam keadaan lidahnya tajam. Hey. Kalau ngomong pedas kurang aja hey. Hadid dal tebal mukanya, hadid dal lisan, wahadid dal nafar. Idqarajan nahu hey. babil masti djastad dan dia keluar menuju pintu masjid dengan segera faqultu fi nafsi malahu kenapa dia khatib tiba berjalan ke masjid dengan terburu-buru dengan dahsyat malahu laknatullah kenapa dia si laknatullah ini Abu Jahal a kullu hadza farq minni apakah semua dalam keadaan dia lari dariku karena takut aku cercari dia wa idahuwa qad sami'a ma asma' ternyata dia sudah mendengar apa yang aku belum dengar dari siapa dari dondom sautu dondom ibni amr alghifari suara dondom di mi amr alghifari yang diutus oleh Abu Sufyan pasukan dagangnya akan dicegat oleh muslimin maka mereka memutus dom-dom untuk beritakan kabar kepada orang-orang Quraisy. Maka dom-dom berkata, Wahwaiyas ruhu bibat di l wadi. Dia menjerit dengan suara keras di lembah atau di tengah lembah. Waqivan ala veirihi dalam keadaan berdiri di untanya. Kajda veirahu. Dalam keadaan jazza Bai Rohu sudah mencacati untanya. Jadah itu dimotong-motong hidungnya. Ota Anfahu dicacati sebagai tanda. Dia berkata, Dia sudah merubah keadaan untanya sudah memotong hidung untanya, dan merobek bajunya. Ini biasa mereka kalau membawa berita penting seperti, supaya didengar. Kalau dia dalam keadaan rapi dan sebagainya, tidak dipercaya. Sehingga dia datang, untanya sudah dipotong hidungnya, berdarah-darah, bajunya sudah dirobek-robek, dalam keadaan aturan untanya, kendali segala macam sudah dirubah, dan dia menjerit dengan suara yang keras. bos sekarang kaum muslim sedang mencegat pasukan dagang kalian. Hendaklah bersedekah kalian membelaNya dan membantunya, sehingga melihat dom-dom menjerit seperti itu, terlihat untanya terpotong hidungnya dan pakaian robek-robek, mereka langsung percaya. Khamilani Khamilani Allah, demikian cara dom, dom memberikan berita kepada Quraisy. Ya Quraisy, Allah Allah Wahai orang-orang Quraisy, serangan, serangan. latimah walaupun mananya adalah latem, latem itu adalah pukulan ke pipi. Sebutlah, pemayau sanub, adalah pukulan ke pipi, tetapi maknanya tamparan adalah serangan. Waya orang Quraisy tamparan-tamparan, jadi kita ditampar, kita diserang oleh mereka. Sufyan, pada araw Muhammad dan Fiyad harta kalian yang bertambah sudah diserang oleh Muhammad dan kawan-kawan. La trikuha al, -ghaus, al -ghaus. aku tidak melihat kalau kali yang membiarkan mereka jangan biarkan mereka seperti itu al -ghaus, al -ghaus. pertolongan pertolongan demikian kata bom dam sesuai dengan perintah dirabusofian fatajahhazan nas maka manusia pun bersegera terburu-buru waqalu mereka berkata ayadun muhammadun wa ashabuhu Anta kunaka ibn al-Hadrami apakah Muhammad dan kawan-kawannya mengira bahwa mereka akan menyerang pasukan dagang Abu Sufyan seperti pasukan dagang Ibn al-Hadrami Siapa Ibn al-Hadrami Hah siapa mesti ingat Apakah mereka kira pasukan Abu Sufyan seperti pasukan Ya'id al-Hadrami Hah Nah pasukan yang kemarin diserang di bulan Haram Berapa orang jumlahnya? Cuma 6 orang. Sedangkan ini berapa? 30. Sedangkan waktu itu tidak ketahuan oleh orang Quraisy, Sedangkan sekarang diberitakan oleh bom-bom ada serangan. Maka dibantu dengan pasukan perang. Bukan pasukan dagang. Dari Mekah. Maka mereka berkata dengan kalimat Muhammadu Apakah Muhammad dan sahabat-sahabat yang mengira bahwa mereka akan menyerang? Pasukan Abu Sufyan seperti pasukan yang kemarin? Tidak bisa. Kali ini beda. Itu mananya? Hormenul Allah <-tuh> kata mereka, tidak sekali-kali. Demi Allah, la ya'lamunna Semua mereka akan tahu yang tidak seperti. Ini. Mereka akan tahu berbeda dengan pasukan Abdul yang kemarin. Kali ini tidak seperti kemarin kata mereka. Maka Nubayinah rajulai. <-tuh> Maka orang-orang Quraisy antara dua orang. Imah Kholidjun wa Imam orang itu? Orang-orang Quraisy semuanya antara dua. Ima dia berangkat sendiri atau mengutus orang lain menggantikan dia. Karena tidak ada yang lepas satu orang pun kecuali berangkat. Yang tidak berangkat mengutus anaknya. Baik anakku berangkat kau. Kalau bapaknya sudah terlalu tua, anaknya disuruh berangkat sehingga tidak ada satu keluarga pun kecuali berangkat waktu itu. Bisa dibayangkan berapa besarnya pasukan Quraisy. <tuh tidur> karena dikatakan kharijin wa imma maka nahu dia berangkat wa imma dia mengutus putusannya untuk menggantikannya. Wa awabat Quraisyun dan Quraisy dalam keadaan keluar semuanya siap untuk perang siap untuk tempur falam min ahadun dan tidak ada yang lewat enggak ada yang lepas enggak ada yang tidak berangkat seorang pun dari tokoh-tokoh Quraisy. semuanya berangkat. Illa anna bin Abdul Hanya saja Abu Lahab bin Abdul Muththalib agak ragu berangkat. dia tidak berangkat di rumahnya. Wabahamaka Nuh al-Aws ibn dan dia mengutus ya, sebagai wakilnya al-Aws ibn Hisham ibn Muqiyat. Wakanah Qad laatahu biarbaati ala dirham. Kananah Qad alai dan dia telah memberikan untuknya, yaitu sebagai biayanya. Kalau mengutus maka semua perlengkapannya biayanya dari dia, dari yang mengutus. Ya. Sedangkan dia memiliki harta yang dipegang oleh Al-Asib Nihishab. Iaitu arba'ati ala dirham. Kanat lahu alai. Lahu yang dimiliki Abu Lahab. Uh, nah, Abu Lahab. Alai alaman ala Asib Nihishab. Jadi dia punya hutang. 4000 dirham. Sudah. 4000 dirham punyaku sebagai bayaran buatmu berangkat sebagai wakilku afla sabiha maka dengan itu habis semuanya fasta jarahu biha an yujzi anhu wa anna umayyah ibni khalf kana ajma al-qu'ud wa kana syaikhun jalilan jaziman thaqilan sedangkan umayyah ibn khalf kana ajma al-qu'ud dia sudah duduk tidak bisa bangun Umayyah ibn Khalid. Wa kana asy-syaykhun adalah syekh yang dimuliakan oleh kaumnya. Jaziman tsaqilan, gemuk lagi. Fa hey. taahu Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Ditanyangi oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Wa huwa masjid, fil masjid baina dhahrani qaumi. Dia duduk di masjid di tengah-tengah kaumnya. Didatangi bimajmaratin yusmiluha fiha narun. Wa majmarun hatta wada'aha baina yadayhi dibawa semua itu oleh opbak Nabi Mu'adz dibawakan mijmar, mijmar itu bara api yang membara diletakkan di hadapannya cuma dikatakan kemudian dikatakan ya Aba Ali istajmir nisa pakai lain pakai dupa, tahu dupa? Dupa itu pewangi untuk perempuan. Perempuan masa itu kalau ingin mengharumkan tubuhnya, pakai dupa, dupa yang dikasih rud, seperti kayu kayuan, gahru, kayu gahru, nanti akan asapnya harum. Dan kemudian dia ditutup dengan kain dan barang yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga badannya wangi seluruh tubuhnya. Dan itu biasa dilakukan oleh wanita. Maka ketika dia tidak berangkat, tidak tani, oleh apa yang diminum air? dikasih dupa. Kamu pakai dupa saja. Kamu kan perempuan. Kemudian oh, mengatakan maka dia berkata Semoga Allah menjelekan kamu. Dan sungguh jelek sekali apa yang kau bawa. mata Akhirnya dia pun bangkit, memaksakan dirinya untuk berangkat bersama manusia. dipanas panas oleh Uqbah Ibn Nabi ketika selesai mereka sudah siap-siap berangkat sudah sepakat untuk berangkat dakaruh, mereka ingat maka antara binhum bani bakar dia ingat antara mereka dengan bani bakar tidak cocok ada sesuatu ya ali bani bakar ibni ibn mana min al pernah terjadi peperangan al ingat peperangan pertikaian antara mereka dengan banu batar maka mereka berkata inna min kami khawatir bani bakar akan menyerang kita dari belakang Faka ya. dadzalika sannihim maka hampir-hampir kekhawatiran dari Banu Bakr menyebabkan mereka tidak jadi berangkat. Fabaddalahum ya. iblis fi surafisuraqah. Tiba-tiba muncul iblis ya. dalam bentuk surafah Ibnu Malik. Ya. Ibnu Ju'sham al-Mudlij dari Bani Mudlij. Ya. Maka iblis yang berbentuk surafah Ibnu Malik berkata kepada mereka Aku yang akan membela kalian Dan aku jamin kalian Enggak akan diserang dari belakang oleh mereka Kalau mereka berani menyerang kalian dari belakang Kami yang akan menjaganya. Bentuknya bentuk suratah Ibni Malik dari Bani Mudri Dan Bani Mudri tempatnya persis Berdekatan dengan Bandung Basra Maka cocok Pikir mereka kalau mau menyerang, pasti yang menghalangi mudlis dulu. Maka bani Mudriz mengatakan kami yang akan menjamin kalian, nggak akan diserang oleh mereka dari belakang. Maya si min Niscaya tidak akan bani kina bani kina ini julukan lain dari bani Bakr tadi. Bani Bakr, Ibni Abi Manah Itu dijuluki pula dengan bani kina. Gak akan Bani Kinana menyerang kalian dari belakang Dan gak akan menimpakan pada kalian Apa yang kalian tidak suka Maka berangkatlah mereka bersegera Ini Perang dan pertempuran yang pertama Terjadi Sungguh-sungguh Tidak hanya Saling bunuh Satu dua orang Atau lari Kemudian dirampas Selesai sebagaimana sehari hari sebelumnya tetapi ketika perang badar ini akan terjadi pertempuran yang dahsyat yang benar-benar pertempuran dan Allah SWT sengaja menakdirkan kaum muslimin bukan bertemu dengan pasukan dagang tetapi bertemunya dengan pasukan tempur jadi tiga pasukan tadi pasukan dagang, pasukan russalam dan pasukan tempur musyriki maka mereka inginnya mencegat pasukan dagang tetapi yang di Allah takdirkan mereka bertemu dengan pasukan tempur. ini berarti ini memang betul-betul Allah yang menghendaki agar terjadi operan. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian